Google Translate Guys, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya semoga sehat selalu ya Dan terus semangat beraktivitas. Pada video kali ini Saya akan mereview tentang Bahayanya Gengsi Yang telah saya buat dalam bentuk cerita Ini dia anak yang suka gengsian Panggil aja namanya Soleh itu nama saya Mbak Google Hafiz maksudnya Di saat pulang sekolah bersama temannya Si Hafiz melihat temannya memakai HP keren Dan dia pun gak mau kalah terhadap teman-temannya Dia pun meminta dan merengek kepada ibunya Untuk dibelikan HP baru yang lebih canggih dan keren Sebenarnya ibunya tidak mau menuruti keinginan anaknya tersebut tetapi karena si ibu menyayangi anaknya lebih dari apapun, akhirnya dituruti. Si ibu pun bekerja di pasar menjual buah-buahan, dari pagi sampai sore demi membelikan anaknya segenggam HP. Saat itu, si Hafiz sudah mau lulus SMP dan dia ingin saat masuk SMK dia mempunyai motor baru yang keren dan kekinian. Dia pun mulai meminta lagi kepada ibunya untuk dibelikan motor baru. Karena pada jam istirahat, Hafiz dan temannya sedang membicarakan tentang motor zaman modern. Si ibu pun menasehati Hafiz supaya tidak terpengaruh oleh perkataan temannya, tetapi si Hafiz malah membangkang dan marah. Si ibu menangis, melihat anaknya berubah terhadap dia. dari cerita pendek tadi adalah jangan gengsian jangan mudah tergoda perkataan teman dan jadilah diri sendiri terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh